ADC Halo halo Hai jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan info dan bunyikan belnya ya Terima kasih. Terima kasih Halo halo Hai sahabat angka dan data tidak hanya sebagai konsumen Indonesia ternyata punya nama dan diakui dunia internasional loh sebagai negara produsen pengekspor barang-barang berkualitas Tak hanya segelintir produk tetapi produk Indonesia yang mendunia sudah tergolong banyak mulai dari makanan sahabat we don't often just read like you know where is from Indonesia yang mendunia delapan oh, wow. kain tenun discourse Selain batik, ada satu kain khas Indonesia yang menjadi bagian dalam peragaan busana di dunia, yaitu kain tenun. Kain yang berasal dari Nusa Tenggara Timur ini memang unik dan mahal karena produksinya yang murni dikerjakan tangan oleh para pengrajin kain tenun. Bahkan kain wow. tenun ini menjadi produk asal Indonesia yang berhasil mendunia. Salah satu brand dunia yang memakai kain tenun Indonesia adalah Gucci asal Italia. A. Wow. Oh, boomingnya tren kain tenun Indonesia langsung menggaet nama-nama desainer global crazy. Pastinya kita semakin bangga dengan Indonesia. Wow. 7 kebaya. Kebaya what kebaya the dress maybe? Gaun tradisional yeah, asli Indonesia tradisional ini kertas. sekarang modelnya enggak kaku dan konvensional lagi loh sahabat angka dan data. Berkat tangan dingin desainer kebaya Indonesia salah satunya Anne Avanti. Kebaya sudah menjadi sangat familiar, dikenakan oleh banyak orang, tak hanya di dalam negeri, tapi di berbagai negara di dunia. Keunikan gaun yang mempunyai hiasan rendah, payet, serta those, uh, dresses, dan tanda tulis pada melanglang sudah like, so detail, jadi dipakai pada ajang-ajang bergensi dunia seperti ini. It looks Post. simple, small, but at the same time, it's like not simple. <laughs> Enam Politron. Oh wow, elektronik juga. Tidak makanan dan pakaian, barang-barang buatan asli Indonesia juga ada loh, sahabat angkere data yang telah mengenalnya, yaitu barang-barang elektronik. Barang elektronik buatan hmm. Politron bahkan dapat kalian temukan di sejumlah negara tetangga seperti Filipina, Thailand, Vietnam, Myanmar, India, Pakistan, Sri Lanka hingga Bahrain. Wow, quite a bit of countries. Oh, this is cool. This is really detailed. Dahulu, batik cuma bisa dipakai untuk acara-acara tertentu yes, yang sangat formal, like seperti pernikahan atau rapat-rapat pemerintahan. Wow. Bagi sekarang, batik yang punya corak khas ini telah dipakai di segala kesempatan, bahkan sekarang. Imagine how many years of experience Hall, to able Batik sudah juga diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya asli Indonesia. Gak heran kalau sekarang Inesco. batik sudah mendunia dan dipakai wow. oleh orang-orang penting seperti Nelson Mandela. Nelson Mandela. Para selebritis kenamaan dunia sekelas Hollywood pun juga memakai batik Indonesia wow. yang sudah mulai dipakai oleh desainer dunia, serta memeragakan rancangan busana Batik nanya. for the world. Indonesia memang hebat ya, sahabat angker data. That's awesome. Empat tissue Paseo Piseo. Tisu satu ini diproduksi oleh anak perusahaan Singermas, yaitu Asian Paper and Pound. Hmm, tisu. Dalam negeri, tisu Paseo dikenal sebagai tisu dengan tekstur lembut namun kuat. Ternyata, siapa sangka barang asli buatan Indonesia ini telah mendunia. Wow. Bahkan dapat ditemukan di 65 negara. Although I haven't come across it yet, but Serikat probably in the, way, the Asian countries. Tiga, kopi luwak. Peanut, uh, maybe... Siapa nih? Siapa tangka dan data yang tidak kenal dengan kopi yang satu ini? Ya, kopi luwak. Kopi asli Indonesia oh, ini kopi. telah mendunia Dan termasuk jenis kopi termahal di dunia. Hal ini karena produksi kopi jenis ini terbilang aneh dan gak biasa. Kopi yang sangat nikmat ini dihasilkan dari biji kopi yang dimakan oleh binatang luwak. Yang kemudian, biji kopi tersebut dikeluarkan kembali oleh luwak karena tidak dicerna. Nah, kopi inilah yang menjadi sajian kopi yang nikmatnya tidak tertandingi. Saking populernya oh. kenikmatan kopi luwak ini, setiap turis yang singgah ke Indonesia pasti tidak akan melewatkan untuk meneguk kopi luwak. Yes, Indomie. 2 Indomie. Brand satu ini mungkin merupakan salah satu noodle. produk Indonesia yang paling terkenal di dunia internasional. Bahkan, saking populernya, Indomie menjadi salah satu makanan pokok di benua Afrika, khususnya seperti di negara Nigeria. Indomie hingga saat ini sudah diekspor ke sedikitnya 80 negara di dunia dan menjadi brand yang cukup laris di Amerika Serikat. 1. Permen Kopiko Permen Kopiko merupakan produk unggulan dari produsen makanan dan minuman, yaitu Mayora. Permen rasa kopi ini ternyata tidak hanya cocok bagi lidah Indonesia loh sahabat angkerendata, like tapi telah mendunia. Buktinya, permen ini juga laku di pasaran di 40 negara di dunia. Bahkan kalau kalian pergi ke Eropa dan Amerika Serikat, kalian bisa menemukan permen satu ini di etalase-etalase supermarket. Pasti tergugah sahabat angkatan data untuk semakin mencintai negara kita Indonesia sekaligus barang buatan dalam negeri. Semoga kiranya semakin banyak barang-barang buatan asli Indonesia yang mendunia dan diekspor keluar negeri. Really really cool that's awesome you know there's a lot of cool products from indonesia and luckily we have a store here locally uh it's called auntie grace's store and she actually brings everything from indonesia different kind of indomie, drinks and chocolates and chips but you know some of these other stuff you can actually call uh, find them in like big stores like walmart superstore so that's awesome to see because you know it'll be it's nice it helps the economy helps the country and um It's also delicious food because like you know in I love it. It's one of the best noodles I've ever tried. It's one of my favorite. I always have some at home. So this was really really cool guys. It actually opened up my eyes to more products. So I appreciate it if you guys have any other cool videos like that. Then please put in the comment section below. And if you guys like this video, don't forget to smash that like button and also subscribe to the channel. As always, thank you very much for all your love and support. I hope you guys have yourself a wonderful day. Take care yourself. In your family, inshallah. I'll see you guys in the next video. Take care and Wassalam.